Uh, ya, uh, jumpa lagi bersama saya di channelnya Amut 19. Oke, okay, teman-teman, di video tutorial kali ini seperti biasa ya, teman-teman ya, di setiap video terbaru saya ada selalu giveaway dan link dana kaget yang ada di deskripsi video. Oke, okay, teman-teman, di sini saya akan mengacak di video terbaru saya, teman-teman ya, yang ini ya. Yang video download aplikasi penghasil uang ya, teman-teman ya. Di sini sudah 17 jam yang lalu ya saya akan mengacaknya berapakah yang sudah berkomentar di sini teman-teman ya. Jadi seperti biasa, jika kalian ingin mendapatkan giveaway dari saya, kalian itu harus wajib nonton dulu 2 menit supaya tidak dianggap spam atau tidak dianggap sampah komentar oleh pihak YouTube. Sehingga komentar kalian itu bisa diacak di sini teman-teman ya. Oke, kita tempel saja seperti ini kita tempel saja seperti ini dan kita langsung cari saja siapakah yang akan menang di kesempatan kali ini teman-teman ya dan di sini ada 37 komentar teman-teman ya uh, supaya kalian uh, bisa mendapatkan juga giveaway dari saya kita klik saja di sini kita cari saja lagi diundi teman-teman ya siapakah yang akan menang pada kesempatan kali ini uh, ini selamat kepada Maulana, teman-teman. Ya, dia mendapatkan giveaway dari saya, dan nanti giveaway-nya akan dikirim lewat <tuh> dana saya, teman-teman. Ya, oke, kita sering shoot dulu. Nah, ini kita nonton lagi, teman-teman. Ya, atau kita acak lagi, teman-teman. Oke, siapakah yang akan menang di kesempatan kali ini? Lagi, teman-teman. Ya, oke, posisi mengacak. Siapakah yang akan menang di sini? Oke, pemenangnya adalah UKANG Ma Mangerang. Ya, selamat kepada UKANG Mangerang. Oh, ini enggak ya? Dia enggak ada nomor dananya. Oke, kita cari satu kali lagi. Maaf, dia kurang beruntung ya, padahal sudah ada namanya. Dan kita cari lagi. Uh, ini selamat Alfa Tarosi. teman-teman, ya, mendapatkan dana dari saya. Teman-teman, ya, oke, seperti biasa. Jika kalian ingin dapat juga, jalan, jangan berkecil hati, karena setiap video baru saya selalu ada dana kaget dan link. Uh, giveaway, uh, maksudnya dapat giveaway Dan link dana kaget yang ada di deskripsi video Ya teman-teman ya Oke kita langsung next uh, Di pembahasan topik video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Kembali lagi bersama saya di channel abad 19 Ya, ya mau tentang aplikasi Penghasil uang, penghasil ovo, dana Dan berupa Ya oke teman-teman di video kali ini Saya akan review lagi tentang aplikasi penghasil uang ya Yang terbukti membayar Atau terbaru 2021 ini baik teman-teman, di sini seperti biasa ya, ingin pendaftaran di aplikasi ini nama aplikasinya itu adalah teman gila. Dan jadi di sini kita masuk aja di main. Nah, di sini kita langsung review saja ya. Kita masukkan saja di sini nomor telepon seperti biasa ya. Kalian masukkan nomor telepon kalian yang aktif. Nah, seperti ini. Masukkan nomor yang aktif dan masukkan kata sandi dan masukkan kata sandi yang sama dan kode pojok otomatis akan terisi jika kalian mendaftar melalui link referral saya ya, teman-teman ya. Oke kita langsung masuk saja teman-teman kebetulan di sini saya sudah mempunyai akun nah, kita masuk saja dengan pilih bahasa Indonesia nah di sini ya pilih bahasa Indonesia dan di sini masukkan nomor telepon nah ini saya sudah masukkan dan klik ingatkan saya dan kita masuk sekarang oke di sini kita berhasil login ya atau berhasil masuk ya di dalam aplikasi ini untuk cara permainannya itu sangat mudah ya atau cukup sangat gampang dan kalian di sini Uh, jika kalian member baru kalian tuh dikasih saldo Rp5.000 ya Nah jadi kalian masuk saja di menu my sini. dan klik seperti ini nah di sini masuk dikasih saldo Rp5.000 ya secara gratis ya dari adminnya ya di sini nanti kalian bisa lihat lagi ya di bagian yang namanya VIP ya di bagian VIP ini kalian juga bisa mendaftarnya ya sangat gratis di sini ya itu namanya hal biasa ya. Di sini, kalian bisa join, dan di sini tertulis adalah gratis ya. Maksimal penghasilan keuntungan per bulan itu adalah Rp30.000 Nah, jadi di sini ada tutorial bagaimana cara untuk bermainnya. Di sini, kalian bisa lihatnya, nanti kalian bisa pelajari. Dan tapi yang utama, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini, kalau kita menaikkan VIP nya kita nah semakin besar juga komisi yang akan kalian dapatkan nantinya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian atas ini ya, ada penghasilan tingkat VIP. Jadi VIP 0 maksudnya kalau gratisan ini kalian itu mendapatkan 30.000 per bulannya. Nah, jika VIP 2, kalian ini deposit harganya 100.000 dan kuantitas hariannya adalah tugas hariannya ada 5, penghasilan harian adalah 2.000. Jadi kalau per bulannya itu total 60.000. Nah, di sini juga ada VIP 3 ya, kalian harus deposit 300.000 dan penghasilan bulanan kalian adalah sembilan 900 sampai ratus uh, ribu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk dulu di bagian menu VIP. Nah, di sini ya, kita VIP. Nah, di sini di bagian VIP. Nah, di sini kita klik saja join ya. Nah, di sini ya. Di sini kita alih biasa ya, kita klik saja bagian tulisannya ikuti di sini ya. Ada bagian ikuti. Nah, nanti kalian ikuti saja seperti ini. Ya, di sini VIP-nya VV0 ya. Nah, di sini ya teman-teman ya kita refresh saja <tuh> nah, kita di sini bisa disuruh main yang gratisan nah di sini ya oke kita sudah join teman-temannya kita masuk saja di tugasnya ya nah di sini itu ada ada tugasnya yang dimana kalian tuh suruh mengerjakan tugas nah di sini ya di tulisannya gambar uang nah kita ikuti saja ini yang, yang ahli biasa tonton hari uh, tonton ini ya cuma suruh menonton video saja ya di sini kita tinggal tunggu saja teman-teman ya di sini ada tulisannya detikannya ya kita suruh hanya menonton iklan cukup dua kali dalam sehari ya jadi di sini nanti kalian akan dibayar hanya suruh menonton iklan saja ini yang khusus untuk pemula atau khusus untuk gratisan ya sampai menitannya ini habis teman-teman ya jika menitannya ini sudah habis nanti kalian akan dikirimkan uh, uangnya ya teman-teman ya ya di sini saya sudah menyelesaikannya kita bisa klik saja ya bagian ini kembali nah sini ya ya di sini komisinya saya sudah mendapat 5500 teman-teman ya jadi kan saldo saya 5000 nah ini adalah penghasilan iklan saya ini sudah ada 500 rupiah ya teman teman ya oke Ya, seperti itu tugasnya kalian hanya menonton nah ini komisinya saya sudah dapat 500 dan masih ada tugas satu lagi ya teman-teman ya ini masih ada tugas satu kali lagi untuk menonton iklannya nah seperti biasa nanti kalian klik saja seperti ini saya ulangi lagi ya Nah ini kita hanya disuruh menonton iklan berdurasinya hanya 30 detik saja nah jadi yang main gratisan pun bisa nah jika kalian ingin melakukan deposit nanti komisinya kalian juga akan lebih besar pendapatannya teman-teman ya tinggal tinggal tunggu saja dan di sini nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk melakukan deposit dan melakukan penarikannya ya di sini saya sudah selesaikan misi tugasnya kita klik saja kembali ya kita masuk di my nah di sini sudah genap ya 6000 ya saldonya ya nah di sini tugas saya sudah selesai yang gratisan ya untuk melakukan deposit nah kalian masuk saja di my Nah, di sini ada tulisannya isi saldo ya isi saldo di sebelah kiri ini isi saldo seperti ini nah isi saldo nah kalian boleh menggunakan perbankan online atau kalian eh, boleh menggunakan OVO itu terserah kalian kalau kalian menggunakan OVO kalian bisa klik saja seperti ini dan masukkan jumlah isi ulang yang akan kalian naikkan VIP misalkan kalian 100.000 ya 100 123 oke nah ini kita klik saja klik untuk mengisi ulang. Nah di sini nanti kalian akan diarahkan ke tempat rekeningnya kalian ya. Nah di sini adalah nomor rekeningnya ya. Nah di sini ya nanti kalian isi ke nomor rekening teman-teman ya. Ini nomor rekeningnya nanti otomatis saldo kalian akan bertambah Rp 100.000 Oke teman-teman di sini saya juga akan mengajarkan bagaimana cara untuk melakukan deposit untuk melakukan deposit nah eh, untuk melakukan penarikan atau withdraw nah kalian tulisan tarik tunai di sini jika saldo kalian sudah mencukupi nanti kalian tinggal klik saja tarik tunai nah di sini adalah saldo saat ini saya hanya 6000 rupiah teman-temannya Nah di sini nanti kalian bisa ada pengingat di sini ya Nah di sini tarik jumlah uang tunai adalah 22.000 rupiah sampai 500 juta teman-temannya dan di sini waktu pengoperasiannya selama 24 jam sehari Senin hari Minggu libur teman tontonnya Senin hingga Minggu teman-teman ya Oh ternyata tidak ada liburan teman-teman ya Nah di sini menyelesaikan pesanan 24 jam ya Nah di sini kalian bisa baca nanti ya Artikel-artikelnya Nanti kalian masukkan saja di bagian sini teman-teman ya Withdraw Nah di sini kalian itu suruh memasukkan dulu Yang namanya kalian harus melakukan uh, Top up yang dimana Nanti top up itu Akan otomatis uh, Dideteksi oleh aplikasi ini Kalian itu penarikannya lewat akun yang untuk uh, top up-nya teman-teman ya. Jadi kartu itu. Nah, ini ya seperti ini ada kartu bank di sini ya. Ingin menambahkan kartu bank. Nah, Oke. Okay. Di sini kalian pilih bank ya. Misalkan saya menggunakan bank simniaga Niaga ya. Bank simniaga Niaga saya menggunakan Dana ya. Nah, kodenya 8095 ya. Nah, ikuti nomor Dana kalian seperti ini. Ya, seperti ini ya. Dan di sini isi namanya teman-teman ya harus yang valid teman-teman ya Nah ini 8095 itulah kodenya dana teman-teman ya dan diikuti nomor dana kalian banknya Niaga dan ikat kartu bank saya dan kalian klik Oke okay saja seperti ini summitnya itu sudah berhasil teman-teman ya ya di sini nanti kalau kalian ingin melakukan penarikan nanti otomatis akan uh, masuk di dalam akun bank yang kita buat nantinya nah tarik tunai seperti ini Uh, mungkin caranya seperti itu teman-teman ya tadi saya sudah jelaskan nah di sini seperti biasa nanti kalian uh, jika ingin melakukan deposit atau ingin melakukan penarikan atau ingin melakukan withdraw saya sudah uh, memberitahukan dari kalian teman-teman ya oke di sini juga ada game ya nah di sini juga kalian bisa memainkan game lucky draw ya jadi di sini juga kalian bisa melihatnya harta karun bersejarah ya jadi tapi, kalian ini tidak saya untuk apa ya untuk review ya jadi di sini tuh hanya sedikit ya kalian mendapatkan hasil jika dalam bermain game ini ya tapi tidak tidak saya review teman-teman ya, ya yang saya review hanya inti utama dari aplikasi ini ya untuk cara bermainnya dan bagaimana cara menghasilkan uang di aplikasi penghasil uang terbaru 2012 ini Ya oke okay, teman-teman di sini saya mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman ya uh, ingin melakukan deposit atau dengan cara bermain aplikasi ini dan kalian juga bisa mendapatkan uh, member baru kalian bisa mendapatkan 6.000 5.000 rupiah ya teman-teman dan mendapatkan misi gratis selama 30 hari nah jadi mungkin kalau kalian ingin menambah lagi komisi kalian kalian bisa bagikan promosikan teman-teman ya kepada teman-teman kalian nah di sini adalah kode kalian nanti kalian tinggal klik saja salin dan kalian nanti sebar melalui sosial media kalian teman-teman ya jadi nanti kalian akan mendapatkan bonus komisi yang jauh lebih banyak nantinya ya mungkin cukup sekian ya video dari saya teman-teman jika video ini bermanfaat atau video ini kalian suka langkah baiknya kalian bisa klik tombol subscribe like dan aktifkan tombol lonceng di sebelah supaya tidak ketinggalan video terbaru atau video penghasil uang 2021 dari channel yang amut19 ya oke okay, mungkin cukup sekian video dari saya teman, -teman ya jadi jangan lupa teman-teman di setiap video terbaru saya ini selalu ada giveaway atau link dana kaget di deskripsi video ya oke okay, mungkin cukup sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh